Manfaat Memelihara Anjing Bagi Manusia Selain mengatasi stres pada pemiliknya, berikut ini adalah segudang manfaat anjing bagi manusia yang dikutip dari berbagai sumber. 1. Menjadi Lebih Aktif sebuah penelitian yang hasilnya dipublikasikan dalam Journal of Epidemiology and Community Health baru-baru ini berhasil membuktikan bahwa manfaat memelihara anjing menjadikan membuat seseorang tanpa disadari mengalami perubahan gaya hidup menjadi lebih aktif. Hal tersebut disebabkan oleh kebiasaan anjing yang kerap berjalan atau berlari keluar rumah. Banyak pemilik anjing yang ternyata mengikuti atau menemani kebiasaan anjing untuk berjalan-jalan atau berlarian di luar rumah ini dan pada akhirnya menjadi lebih aktif, bergerak. Pada akhirnya berdampak positif bagi kesehatan yang dapat menjaga berat badan yang ideal, mengatasi stres, membuat sirkulasi darah lebih lancar, membantu pembuangan racun melalui keringat sekaligus membuat sistem kekebalan tubuh lebih kuat. 2. Meningkatkan kesehatan jantung Manfaat memelihara anjing benar-benar membuat Anda lebih kuat. Studi menunjukkan bahwa memiliki hewan peliharaan seperti anjing, berhubungan dengan tekanan darah rendah, penurunan kolesterol, dan penurunan kadar triglycerida yang bermanfaat untuk kesehatan kardiovaskular keseluruhan yang lebih baik dan mengurangi risiko serangan jantung. Pemilik anjing yang mengalami serangan jantung bahkan dapat memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik. 3. Membantu menurunkan berat badan. Penelitian berulang kali menemukan bahwa berjalan dengan anjing peliharaan setiap hari Dapat membantu menurunkan berat badan, karena hewan yang setia ini memaksa Anda melakukan aktivitas fisik sedang selama 10, 20, dan bahkan 30 menit setiap kali. Berdasarkan fakta pada tahun 2010, satu penelitian kecil menemukan seseorang yang membawa anjing berjalan selama lima kali dalam seminggu, mengalami penurunan berat badan rata-rata 14,4 kg selama setahun. 4. Mencegah Depresi Seseorang yang memelihara anjing, dipercaya lebih tidak rentan terhadap depresi. Kondisi ini memungkinkan dapat membantu kesehatan pemiliknya. Ini dibuktikan bahwa pemilik anjing tertentu lebih sedikit berisiko mengalami depresi daripada mereka yang tidak memelihara hewan peliharaan. 5. Panjang umur Banyak manfaat memelihara anjing bagi kesehatan jantung, Di antaranya menurunkan tekanan darah kadar kolesterol dan triglycerida yang secara keseluruhan dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Sementara itu, sebuah penelitian menunjukkan bahwa seorang yang tidak memelihara anjing selamat dari serangan jantung, namun lebih mungkin meninggal dalam kurun waktu setahun daripada seseorang yang memelihara anjing. 6. Meningkatkan Ketebalan Tubuh Anjing adalah hewan yang sering dikenal paling berantakan. Mereka yang membiasakan diri dengan bulu hewan peliharaan, dapat mengurangi risiko alergi dan asma pada anak-anak. 7. Menenangkan Manfaat anjing bagi manusia dapat memberikan suasana menenangkan dan akrab yang mengurangi tingkat stres dan kecemasan pada pemiliknya. Penelitian mengungkapkan, bahwa pasien Alzheimer yang memelihara anjing memiliki lebih sedikit rasa cemas daripada pasien Alzheimer tanpa memelihara anjing. 8. Membantu keluarga tetap sehat Manfaat anjing bagi manusia terbukti bahwa pemiliknya tidak rentan sakit secara keseluruhan, terutama di masa pertumbuhan anak yang lebih sehat karena lebih sedikit mengalami masalah pernapasan dan infeksi daripada anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak terdapat binatang peliharaan. Paparan dini terhadap bakteri yang berbeda dapat mengurangi kemungkinan mengalami alergi di kemudian hari. Dan masih banyak lagi manfaat lain dari memelihara anjing. Sumber artikel ini dari doktersehat.com Semoga bermanfaat. Nopia Explorer Channel